Tarik pesawat terbang dan jelajahi angkasa dengan pilot Kiki Aku mau mencuri semua domba itu Ah, seseorang sedang mencuri domba Biarkan domba pergi Tidak mungkin Aku pilot Kiki, aku siap untuk terbang Tarik Kiki untuk menembak penjahat itu. Lihat ini aku tidak takut denganmu. Menyerahlah sekarang. Hahaha. Aku akan mengembalikan semua domba itu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 Kerja bagus Kerja yang bagus Kerja yang bagus Kerja yang bagus Kerja yang bagus Yeay Yeay Kerja yang bagus Yeay Yeay Kerja yang bagus Ini semua hadiahmu Terima kasih banyak pilot Kiki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 Sudah selesai. Kamu akan melakukannya lebih baik di lain waktu. Sampai jumpa, Kiki. Lihat, ada bintang-bintang. Wow, bintangnya banyak sekali. Hubungkan semua bintang, dan lihat bentuk apakah ini. <gled> Aha, penerbangan telah selesai Wow, hebat Ini lencana besar